Halo mas bro, selamat datang di channel tutorial official. Nah, di video kali ini Anne mau ngebagin tutorial yaitu cara menyembunyikan area poni di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa. Tapi sebelum lanjut, kita ke bahasannya atau ke tutorialnya. bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara menghilangkan area poni di HP Infinix Hot Play atau HP Infinix yang lainnya. Nah, sahabat, untuk cara menghilangkan poni di HP Infinix ini, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel, ya guys. Ya, kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel, guys. Jika sudah masuk, kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian di sini ada menu layar dan kecerahan. Kemudian kita klik yang ini ya guys ya, layar dan kecerahan. Kemudian jika sudah masuk, kita geser ke bawah lagi ya guys ya. Kemudian di sini ada menu tampilan area poni guys. Kemudian kita klik yang ini ya teman-teman. Nah untuk menghilangkan area poni ini, kamu cukup aktifkan sembunyikan area poni kita klik yang ini ya guys ya kita ketuk aktifkan nah maka secara otomatis poni di HP infinix 9 play atau infinix yang lainnya maka secara otomatis akan hilang ya guys ya untuk menampilkan area poni kembali kamu tinggal aktifkan yang di sini ya yang di atas ini ya guys adapt adaptasi diri kemudian area poni akan tampil kembali guys untuk menghilangkannya kamu tinggal tekan yang ini ya guys ya tekan menu yang ini maka, secara otomatis area poni di HP Infinix Hot Metal Play atau Infinix yang lainnya akan hilang, guys. Nah, sahabat, itu dia cara menghilangkan atau cara menyembunyikan area poni di HP Infinix Hot Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa.